Resiko yang akan ditanggung oleh penderita depresi itu sendiri. Apakah depresi ini dapat diobati? Kalau iya, bagaimana caranya? Ada peneliti-peneliti lainnya yang menyampaikan bahwa penderita penyakit depresi ini dapat disembuhkan dengan cara menggunakan uh, suatu produk yang tidak memiliki efek samping. Penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai. Saya diri Javane, di video ini saya akan berbagi informasi dengan kalian tentang apa itu depresi, apa itu penyebab-penyebab terjadinya depresi, bagaimana pengobatannya, risiko apa saja yang akan ditanggung oleh penderita apabila penderita tidak segera diobati, ya, tapi sebelum saya lanjut, silakan klik subscribe dan tombol bell icon juga diklik. Baik, depresi adalah penyakit serius yang berhubungan dengan kejiwaan, Psikologis atau mental. National Institute of Mental Health di United States tahun 2019 menyampaikan bahwa depresi adalah penyakit yang mengganggu pola pikir, perilaku dan rasa keinginan dari penderitanya. Peneliti sebelumnya, Melnik Wong dan Masimo tahun 2010 menyampaikan bahwa penyakit depresi ini dapat terjadi kepada siapa saja tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan juga budaya. Sementara WHO uh, atau Badan Kesehatan Dunia tahun 2019 juga menyampaikan bahwa ada 264 juta jiwa yang menderita penyakit depresi. Dan kebanyakan mereka penderita depresi ini adalah perempuan. Perempuan menurut WHO itu sangat atau lebih rentan kena penyakit depresi ini ketimbang laki-laki dan mereka menambahkan juga bahwa ada uh, kemungkinan besar atau depresi ini menjadi pemicu terjadinya bunuh diri jadi sangat sangat bahaya penyakit depresi ini lalu apakah penyakit depresi ini dapat disembuhkan cuk, cuk, jangan kesana dulu sebelum saya melanjutkan apakah depresi dapat diobati lebih baik kalian tahu dulu penyebab atau faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyakit depresi ini baik Harvard University tahun 2009 juga National Institute of Mental Health di United States menyampaikan gejala-gejala atau trigger dari penyakit depresi ini adalah mereka yang mempunyai rasa kekhawatiran yang lebih, menurunnya hasrat atau mood, merasa bersalah, dan tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas atau tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya mereka lakukan. Merasa bersalah juga uh, cara bicaranya dan cara bergeraknya menjadi lebih pelan dari sebelumnya. Ada juga uh, mereka yang memiliki atau mempunyai masalah uh, pada pencernaan, namun setelah diobati dengan uh, generic drugs Tidak kunjung sembuh Dan lain sebagainya Dan uh, faktor yang paling utama Menjadi penyebab uh, terjadinya depresi ini adalah uh, Genetika Atau keturunan Juga trauma uh, Perubahan dalam kehidupan lingkungan Dan psikologis uh, Penderitaan itu sendiri Jadi jika kalian uh, ketika Melihat ada seseorang atau keluarga dari kalian yang memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan barusan Kalian harus uh, mengerti, oh ada sesuatu yang terjadi pada teman atau keluarga saya atau keluarga kalian Sekali lagi saya sampaikan sebelum saya memberikan informasi apakah depresi ini dapat disembuhkan saya akan memberikan informasi terlebih dahulu resiko yang akan ditanggung oleh penderita depresi itu sendiri Resiko yang akan ditanggung oleh penderita depresi ini ketika mereka tidak segera ditangani atau diobati secara tepat maka akan memunculkan penyakit-penyakit baru menurut Harvard University tahun 2009 mereka mengemukakan bahwa penyakit-penyakit baru itu akan muncul seperti uh, Alzheimer, Parkinson menurunnya nafsu seks bagi wanita dan uh, bagi laki-laki uh, akan mengalami disfungsi alat kelamin juga uh, menurunnya vitamin B12 dan uh, kekebalan tubuh atau imun uh, seseorang itu akan uh, menurun sehingga akan memunculkan uh, suatu penyakit baru atau seseorang itu uh, mudah sekali terserang penyakit atau terjangkit penyakit seperti HIV Hepatitis Jadi uh, Mereka yang memiliki penyakit depresi ini Harus segera ditangani Supaya mereka tidak menanggung resiko yang baru Dan lebih berat lagi Baik, kalian sudah tahu Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya penyakit depresi Juga resiko apa saja yang akan Ditanggung oleh uh, Penderita depresi itu sendiri Ketika mereka tidak segera diobati Dengan tepat sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengobati penderita penyakit depresi ini menurut National Institute of Mental Health di United States tahun 2019, mereka menyampaikan uh, penanganan atau pengobatan secara tepat bagi penderita depresi ini uh, terlepas dari uh, tingkat uh, depresi itu sendiri yaitu dengan cara mengonsumsi obat dan melakukan terapi, apabila Kedua cara ini tidak segera atau tidak kunjung uh, menurunkan kadar depresi dari penderita itu sendiri, maka uh, dari uh, National Institute of Mental Health menyarankan untuk segera dibawa ke psikiatris. kemudian dilakukan pengobatan lebih lanjut dengan cara menggunakan ICT. Dan peneliti sebelumnya, uh, yaitu uh, Melnik Wong dan uh, Masimo, menyampaikan bahwa uh, mereka yang memiliki... Depresi, baik tingkat rendah maupun tingkatnya tinggi, disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Namun mereka juga menyampaikan bahwa ingat loh bahwa penggunaan obat-obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi itu juga mempunyai nilai atau mempunyai efek samping. Jadi efek sampingnya kita nggak tahu. Jadi apa saja yang akan dirasakan oleh penderita uh, depresi ketika mereka mengonsumsi obat-obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengetahui uh, kadar uh, atau level dari penderita depresi itu sendiri uh, kalau di Indonesia sendiri, saya tidak tahu apakah para psikolog uh, yang menangani penderita Depresi ini mempunyai alat atau menggunakan alat ukur untuk mengetahui kadar atau tingkat depresi uh, penderita itu sendiri. Uh, well, kalian mungkin yang lebih berpengalaman uh, atau lebih tahu uh, bisa share di video ini dengan cara komen di bawah video ini. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa penggunaan obat kimia atau obat uh, yang diproduksi oleh perusahaan farmasi untuk penderita depresi uh, akan menimbulkan efek samping. Jadi uh, efek samping itu sendiri juga belum tahu apa saja yang akan dirasakan oleh penderitanya. Namun ada peneliti-peneliti lainnya yang menyampaikan bahwa penderita penyakit depresi ini dapat disembuhkan dengan cara menggunakan uh, suatu produk yang tidak memiliki efek samping. Penasaran? Tonton terus video ini. Saya sudahi uh, share hari ini dan saya akan lanjutkan di video yang kedepan. Jangan lupa, jika kalian suka apa yang saya sampaikan, klik like. Dan jika kalian punya komen, please do so. Punya feedback, go ahead. Write down in the comment section. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa lagi.